Pangeran Kesultanan Palembang Dan juga pemuda dari Tiongkok Perasaan kerinduan Cinta, kasih sayang Dan kekecewaan Sang Putri yang tertinggal Di Bukit Tiong Yang diceritakan Sang Putri Disembunyikan ke dalam Bukit Tiong Untuk menghindari pertengkaran. Hingga yang tertinggal Sampai saat ini adalah Suara tangis Sang Putri Tari ini Berlandaskan gerak silat kediri Dan dambus yang dipadukan serasi dengan unsur musik tambus yang dikreasikan Dengan penata tari Anissa Tiwil penata musik Reja U dan kawan-kawan Pendata Busana dan Rias Bang E-Productions Hadirin yang berbahagia, pengamat budaya serta dewan juri yang kami hormati Inilah Tari Tiong Berkasih dari Kabupaten Bangka Barat Sanjung engkau yang menawan, kuanku putri puyuh pujaan, kusanjung engkau yang.